Ku berjanji padamu sayang ku di dalam hati Sedalam lautan tak akan membangun Satu di dalam hati ini terukir nama yang indah, seindah bulan punawan menjadul selama. Kita like pulang. Ada di sampingku, walau kau jauh di sana, jauh dari hatiku ini, lalu bayang bayangku selalu.